Pijem aja lah ini, soalnya, tiga hari lewat, nah Pacu paman toga aku kan, jadi, cari itu cari itu mahamito, eh. ah cari tomu, nah, jadi masuk di potulai, jadi masuk foto potulai, di sini cerita nami, merjai jima mito, itu posisi nato kan kami pas minum minum malam ini kan? Jadi merjaji mamit tuh. Hey. Inilah hami mermiami. Wah, wow. wow, tuh dia tuh warna tuh beras tajgih, ya kan? Nah, wow. jadi, jadi pala. Aruna purlu perlu cari tahu noni lah itu. Itu tu depo hati-hati, baik. Tidak perbeli beli. Tahu masak kamar beli beli. Tu depo, dokma. Ah, jadi nain si donoki. Shaung nggak berjanji tunggal kami ikut dok datang -do ngaw nggak berjanji lao doh tahu tok ape pas maling tiba lalu berangkat kan tarung nge-tuk kehabar dan malam mi adanya berangkat malam itu kami kan itu berasit tarung kabar jadi dong si bagi naim ya tok bagi naim berbaring dengan statusnya si tong kan berbaring dengan statusnya ngamak poh itong gitu, di panah tabat di perasit lagi Malang, link matong hati-hati gila ya. Malang, ini mah Sony 2P keperluan naruh aku. di ape tangan rumah Hani juga Hani. Oke, dong? dia, aku enak. aku jadi ini. Halo guys, orang channel si portal perputar putar, -putar. Mangido, guna. Ima, subscribe jalan, jangan lupa kamu membagi hubungan dihitung kamu diutuk kamu matulai jalan-jalan di like kamu asuh hubungi beritamu itu komentari kamu asal jalan horas-horas itu di horas-horas-horas